Assalamualaikum, Alhamdulillah, ana bikhair. Hari ini kita akan belajar tema 2, si tema 3, pembelajaran 5 dan 6. Yuk kita lihat slide berikut ini. Oke, di sini ustazah mempunyai sebuah gambar. Gambarnya yaitu dari keluarga Silani. Lani senang menggambar. Ia sering berlatih bersama ayah dan ibu Lani suka ikut lomba menggambar Di sekolah maupun di lingkungan rumah Lani makin rapi menggambar Ia semakin semangat berlatih Ayah dan ibu juga selalu mendukung Rani Ayo berlatih di sini, Ustazah memiliki beberapa bentuk dari pembelajaran yang kemarin. Oke, dimulai dari gambar yang pertama yang paling atas, kira-kira itu gambarnya sesuai dengan gambar yang mana ya? Oke, benar sekali, gambar rubrik sesuai dengan gambar kubus. Selanjutnya, gambar kelereng. Kira-kira kelereng -kira itu sesuai dengan bentuk yang mana ya? Ya, benar sekali Jawabannya yaitu gambar wayang warna hijau Gambar pola, Dan yang terakhir yaitu gambar tempat tisu Kira-kira untuk gambar tempat tisu Gambar yang mana ya? Oke, gambar yang berwarna ungu Yaitu gambar pala Ayo berlatih. Di sini ustazah mempunyai gambar kelereng. Nah, kira-kira berbentuk apa ya gambar kelereng? Di sini ustazah ada huruf L, O, A dan B. Kira-kira akan menjadi bentuk apa ya? Ya, yaitu berbentuk bola. Selanjutnya, di sini ada gambar tempat tisu. Ada huruf L, O, K, B, A Nah, kira-kira akan berbentuk seperti apa ya Kalau digabung jadi satu Kalau digabung jadi satu Maka menjadi balok Oke, okay, good job Nah, di saat kita menggambar Ataupun mengerjakan tugas Posisi saat duduk itu harus benar. Di sini ustazah memiliki contoh posisi duduk yang benar, yaitu dengan posisi yang tegak, tidak boleh membungkuk. Oke, selamat mencoba. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari ustazah. Semoga bisa bermanfaat. Pesan dari ustazah yaitu don't forget to pray Don't forget to read holy Qur'an Don't forget to obey your